Di kesempatan video kali ini Saya ingin sedikit membagikan informasi kepada saudara-saudara so Di superanteng Kidul Sudah ada tiga tubuh persaudaraan Setia Hati Winongo Madiun Untuk lebih lanjut Jangan kemana-mana ikuti saya Terus saya akan menunjukkan untuk tiga tugu yang ada di Supranten Karang logidul. Ini adalah tugu yang terbaru. Tugu persaudaraan Setya Hati Winomo Majun Karang Loditul yang terbaru, loh. Jadi bagi yang belum tahu, ini tugunya nya Tuku yang dibangun sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi, tuku yang dibangun sekitar 2 bulan yang lalu. Ini untuk tuku berukuran sekitar tinggi sekitar Empat setengah semuanya dibuat oleh Sedulur Sedulur STK Karanglo Kidul. Di samping untuk lampu penerangan yang ada dua di kanan juga kiri, lutuku berada di sebelah, oleh desa Karang Lobedul dan di sebelah kapuro. Brokol Buto, mari kita ke tugu yang selanjutnya. We're yes. I'm mm -hmm. Jesus. Tuh, terlihat Tugu STK 3 itu yang pertama ini. Ini tuku yang pertama, Lur. Tugu yang pertama untuk kondisi Tugu mungkin memang waktunya pengecetan di wajar untuk catnya sudah sedikit agak putih Karena kan sudah waktunya cat Ini tuku dibangun sudah sekitar 4 tahunan Sudah 4 tahun tuku pertama ini Tuku pertama di STK Karang Loditu. Tubu di sini untuk posisi di vertikal. Tubuh yang kedua ada di dalam sana. Tidak usah lama-lama, -lama, mari ikuti saya terus. Saya akan tunjukkan untuk kondisi tubuh yang pertama di saat ini di hari Jumat dua puluh dua puluh berapa ya dua puluh delapan nomor sembilan ini tuku yang kedua lor. ya tuku yang kedua lo ini sudah satu tahun yang lalu sekitar satu tahun yang lalu dibangun Tugu Tugu Persaudaraan setia Hinongo Super Ranting Ini Tugu yang kedua Pucat juga sudah Jadi Setahun dia selalu merah Jadi sudah cukup informasi yang saya sampaikan kepada situ semuanya bahwa di sub ranting karangluk itu ada tiga tugu Tiga tugu yang berada di sub ranting karangluk kita oke okay, terima kasih jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan semoga semoga rezekinya masih lancarakan ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh